Okay, kalau terang ini okay. misalnya sahabah okay, ini yang terkenal maafkan Asim okay. Asim misalnya Asim kita merupakan apa? Hafez, berarti apa? Hafez Asim terus, sebelum ini ada orang namanya Abdurrahman As-Sulami Abdurrahman As-Sulami nah An-Asim An-Nabi Abdillah Abdurrahman As-Sulami terus namun di sini menonton Usman okay. Usman, Usman bin Affan yeah atau Ali atau Abdul bin Mas'ud terus kita berikan dengan Rasulullah berarti tokoh bin Asim nih. Gangsal kan? Gangsal atau empat ya. kalau ngitungnya dari Asim berarti namun Asim, Abdurrahman as-Sulami terus intan Usman, terus Rasulullah atau kita ngitung dari Hafaz Asim terus intan Abdurrahman as-Sulami Usman Rasulullah berumah tenan tenang nah ketika Rasulullah ngaji Ben sama ngerti gampang Ketika Roswa ngaji itu yang mendengarkan kan ribuan Tapi faktanya kayak ngajimu sama Usman Ya sebutnya Usman saja Ketika Mbak Arwani ngaji itu yang ngaji kan ribuan Tapi mungkin kamu ngajinya hanya sama Mbak Nur Mutakin Atau sama Nur Salim Atau sama Gus Najib Jika menyebut satu itu pilihan dari yang kebetulan punya kenangan dengan Anda Kebetulan yang kamu tahu Nah, ini di disiplin ilmu itu penting sekali jangan sampai Quran itu tidak mutawatir gara-gara kamu bilang guruku itu mbak arwani guruku Mbah munawir pertanyaannya adalah Quran itu tidak boleh dirawatkan personal harus apa? masih harus mutawatir justru masalah kalau kamu menyebut satu dua akhati nah, kan karena terus iya Quran kok sengroh si siji lo itu harus jamun kasir harus kelompok bes nah penyebutan satu itu ya karena kebetulan kita punya kenangannya dengan orang itu paham ya? Atau kebetulan kita ngaji dengan orang itu. Mosok Nabi mulang Usman kok sahabat kok bareng level sahabat kok yang disebut hanya Usman. Usman. Sampai di di Usman ya terus. Kan yoane mosok sing Nabi mo? mo mau nah, ini pengertian seperti ini supaya kamu tetap tahu bahwa semuanya itu sebetulnya kelompok besar. Jadi penyebutan Usman itu mewakili, napa? No? Nah, lagi-lagi terus disebut sab'ah sama juga mewakili masa rawi Quran yang masif, yang umat Islam jumlahnya puluhan ribu, kemudian rawinya hanya tujuh, singliane kuning diwai kan untuk rojo kuning di jadi ilmu itu harus dianalisis pakai analogi umum, pakai analogi nopo, umum, ya cara zaman kita cilik, papa amwa na ilimo, terus yang baru aku wali, muka fe tangga menyuap bapak ialih, kadang-kadang suruh juna kalah. aku udah dianggap anak ilimo. Jadi iku yang mergo iku ya korban apa. <coughs> Kobar <Kau> sensi <laughs> terlalu sensitif. Jadi kira -kira. ya ngono kira-kira. Ya ba and oh, ya sama. N.O oe oh, ya, secara wong sing rasa sejarahke pendirine ya mulai bahasim Mbah Wahab, Mbah Hasanawi raten mriki ges danten kata. Ya tapi wong akeh roe sendiri direkno niku apa? Wes biasa ya, wong akeh tapi ku yo aja goblok nemen-nemen mosok jenenge ya Nahdlatul lama kok wong sitok itu kan ya orang mungkin ulama ikut jamak. Ya maksudnya nak goblok di aturan sitik lah maksudnya <laughs> ya, ya bodoh misalnya kue di mbah pahlawan terus sebut seakan-akan mbah sing pahlawan sing berjuang di Indonesia, dul dul orang mbah mudok terus gue menyebut mbah tokoh nasional pahlawan mbah ngadepi gak ribuan yaitu, entas, <laughs> ya tuntas ya kira-kira ngono gimana, ngerang ngomong gue bergangel agak kayak kias-kias Sebenernya muridku ini kan ribuan Sebenernya ditulis, sing paham, Ngene-ngene ini ini tidak ditulis Hilang, terus agar orang bisa kere, melarat, gak paham, hilang Kuburannya tanpa nopok, nisan Nah itu kan hilang Akhirnya ke sana itu, muridnya Mbak Mulawir mau Mbak Arwani Tuh, baru Mbak Arwani ke sana Ya kak, gara-gara tadi, orang menyebut tuh pasti yang terkenal Yang sukses Wah ngerah sukses itu gak usah disebut Ngebek-ngebek ibu ku, gini-gini tapi jangan katakan hanya itu karena kalau hanya itu nanti merubah teori ilmu bahwa ilmu itu harus mutawatir. Mutawatir harus ajam un kasir, harus kelompok besar, harus kelompok banyak. Makanya kalau suwun wong-wong sing goblok malah melak-melak ngaji supaya riwayat kebenaran itu hadits tawatur. Riwayat kebenaran itu adalah model sing mainstream, model sing masif. Kayak wong-wong kan rata-rata maca kitab, ngerti sing apik ubi sing gampang nyepuro Iku sing bodo, sing raiso nglakoni, wa ngerti. Misalnya orang India kok temperamental, jenisnya ngabe, gampang nyebur. Cuma jenisku raiso, nak ngempet ada judon. Tapi dene ngakoni, kalau kebaikan masif itu walyafu, walyas faku, e, kelegawanan mengam puni. Tapi kalau ilmu ini hilang, maka orang akan masif menjadi tempramental semua, karena tidak dengar lagi ilmu memaafkan tuba. Jadi ilmu itu tidak harus kamu bisa melakukan Tapi riwayat itu enggak boleh dirubah Ini riwayat itu enggak boleh Kau ingetan ini misalnya contoh gampang Ini contoh paling gampang Wong nak diutang, ikut kewajibannya nyaur. Sing diutangi nak iso itu Ngegei waktu atau mengibrokkan Waingkan itu os fa nasi Itu etika Terus kedua utang yang Dibenarkan Islam itu nak kemah mati Untuk buju memah mati lagi oleh utang Utang krono kebutuhan, orang berdasar selera Nak utang berdasar selera itu diharamkan syariat dan Allah tidak akan ikut nyaur. Jadi kalau utang sesuai aturan syariat, ora iso nyauru Allah sing nyaur. Ya misale Hamdani iki mati, nak ra utang. <laughs> nak ra utang kang ali, beras 2 itu mati. Iki mesti pangeran nyalahno ali nak ra ngutangi. Nak ra nyaur misalnya mati tenan kok sing nyaur pangeran. mereka yo seneng ae kan gak akeh-akeh nyaur beras apa? 2 tapi saat ini mau ngutang, itu berdasar kualitas Pak kancani berdasar kualitas kancani misalnya Ali dan Hamdani kan yang dipodong pado melarate suatu saat <tuk> yang nanti saya itu maksudnya nah suatu saat misalnya Hamdani itu jadi gubernur amin oh coba amin rusak-rusak kira-kira, enggak misalnya zaman pado melarate kan utang mau piro, Pak, piro enggak, misalnya utang satu sewa, satu sewa kan saya kira contohnya ulil, Saya kan jadi mantunya Nurdul Pak Nurdul Skander. Nih kan alumni BGSI dari mantu Nurdul Skander. Saya jadi pengasuh asidikia misalnya. Uang kan gak mungkin. Ambil pengasuh asidikah ke utang satu seribu. Akhirnya pelafonan buat naikkan. Utangnya sepuluh juta. Iku berdasar kebutuah, mau berdasar delok reputasi konco. Iku utang nafsu. Iku pangeran ranyauri. Lha aku misalnya kenal Pak Mukhlis. Mosok utang njokno kokno keri, ya pantese njokno kokno Innova. Tapi ngene ku utang lama. Utang berdasar sing utani, Ya paling bahaya dalam hukum pertemanan. Salah hukum pertemanan. Eh nyalon. Eh nyalon. Eh ya. Dadi utang saiki iku berdasar kebutuhan apa kualitas teman. Mergo ya meneng kali. Koconjo bodom larrate terus aji pengasuh asi tiga satu di jakarta utang satu sewu. <tuk> <hesitation> wongin umpuk, woh, orang super teh. <hesitation> leku sing utang lama kayak aku wali barang ya di gambar wong asli. di de konjo bodom larrate bodom goblok. Okay. Koe sing si tok jadi wali. Koe rangarang jalo suar konde de anjok nganja Padahal koe teka malam teka iki. <unintelligible> Gokong konjo aku bagi ke Indonesia, Iku berdasar kualitas, teman. Jadi, ku, kue kuenak raisonya orgo, pangeran ranta gunung Jawa. Orgo salam diri, tidak utang yang dibenarkan. Sariatual muvayat wa ingkana tuh osrothin fana ziroton ilamai saro wa antasodagku merku. Iya mau kan? Misalnya pulau ini kue melarat. Biasanya berdasar kilo seneng. duit satu sahu seneng ketemu konyol, melarat. Saiki jadi gubernur. Kak Jane untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya hari itu mau butuh duit rp Iku nak itu kalau kancak kurang hutangnya mesti di salam pengirahan nageh kalau di salam sempat di gubernur kalau nageh duit Rp100 rata-rata orang naik di plafon gak? kira-kira plafon utang, plafon jatuh waduh misalnya kancah ini mesti RT karena kancah gubernur ada di bupati biayanya aku tak nyalon bupati di kancah gubernur dibiayai jadi RT karena itu bahaya dalam hukum sosial Mana Bapak Irian sering pesan kepada saya kalau orang gede itu gampang habis orang lio yang ribet kalau orang senang mau di siap kanco marat goblok ke pancet bareng di kanco gubernur kaya-kaya ini salah nasih gubernur padahal kabupaten di piro Jawa Tengah ya raro padahal di. yang dikroni ketua PBNU seorang yang bisa mikir NU secara nasional mereka berkata kancanya ketua PBNU gak nah, aku apa kan hamdan mau jangan-jangan dia -jangan ini terus ngoro songalim gue aku, <laughs> <laughs> <laughs> iku ya ribet oh. betul, <laughs> nak gue ngedolong suget-suget terus gue konco zaman melarat, gue nak nyentak pembantu nih sing suget, gue sing duwe, kok oh, so terlambat, goblok, bro, gue lu mau, padahal dia ramal di mobil, <laughs> mau perkorokan canda sing duwe, mobil, nah, kelakuan gueku gak dibenarkan syariat, lagi-lagi kelakuan nguniku. Dan itu harus dianalisis lagi kira rogi ngono. Kau paham kau nak utang kan, hutangkan doa hutang kafe. Nah neng ilmu ku yo mirip ngono. Neng ilmu yo mirip ngono. Orang itu hanya terkait sama yang terkait, bukan terkait sama yang lain. Nah berhubung ngono berarti kue terkait Usman karena kebetulan ngaji mu Mbak Syedina Usman. ngaji Mbak Abdurrahman as ya kebetulan ngaji Asim ya kebetulan. Tapi jangan katakan hanya ini sebagai ulama Quran. Karena begitu nanti jumlah Qur'an itu ahadi Periwayatnya personal Padahal syaratnya kebenaran masih harus diriwatkan jumlah yang besar Mulai orang Islam ku buang, gak bisa ngantil kula Ngantil kula pun, ampun bantam pun ngantil kula Paling gak sementara, sampai ke alim gue kula Gue nak ngaji uang Islam ketoro bangga Sholat yang seragen, imamnya cek Ormasopo Itu gue mau Fatihah NU oh ya Fatiha, Muhammadiyah Fatihah Fatiha Ormas Umar yang kira cocok itu macamnya ya Fatiha orang kok bebeh Gini musuhan di Ormas Siku Gini Fatiha Ormas Siku Fatiha Gini tak kuluhi lah, tetap Fatihah Ormas Umar Siku kok rukuk esitok Aku tak lorah bintu orang Kebenaran butuh masif Rauh lah orang yang rukuk sitok NU itu, ngelihannya rukuk telu malah Ini Islam udah lobo kok nunggu telu Hanya karena setiap kebenaran Bentuknya tidak masif semua kebenaran Bentuknya harus masif Cocok tidak cocok Bentuknya harus masif